Halo semuanya, selamat datang di sesi 1 dari serial Kenali Wikidata. Perkenalkan, saya Raisa Abdillah dari Wikimedia Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenali salah satu proyek Wikimedia yang berkaitan dengan data. Namanya adalah Wikidata. Saya yakin teman-teman di sini sebelumnya sudah familiar ya dengan proyek Wikimedia yang bernama Wikipedia. Jadi kalau Wikipedia kita tahu Wikipedia adalah ensiklopedia bebas yang dapat disunting oleh siapa saja. Nah, jadi isinya di dalam Wikipedia adalah artikel-artikel. Nah, bagaimana dengan Wikidata? Jadi teman-teman kalau mau akses Wikidata, caranya silakan masukkan alamat berikut ke dalam halaman browser ya atau peramban teman-teman. Jadi silakan ketik wikidata.org. Org. Nah, sekarang kita sudah masuk di uh, halaman utama Wikidata. Kalau teman-teman sering uh, berselancar di Wikipedia, saat melihat Wikidata ini tentunya tidak asing lagi ya, karena tampilannya itu mirip. Nah, di bagian pojok kanan sini uh, ada. Uh, Pranala-pranala tempat kita bisa masuk ke dalam situs eh, maupun eh, terkait dengan kontrol pengaturan akun kita. Nah Di sebelah kiri sini ada halaman-halaman penting yang dapat kita akses di dalam situs. Misalnya ada perubahan terbaru, ada halaman istimewa maupun warung kopi tempat tiap orang bisa membicarakan suatu hal terkait dengan proyek wiki tersebut. Begitu juga dengan Wikidata ya, jadi tampilannya mirip sekali dengan Wikipedia. Lalu apalagi sih yang penting? Nah, Di pojok kanan sini ada kotak pencarian. Begitu juga dengan Wikipedia, di sebelah kanannya ada kotak pencarian. Jadi kalau kita mau mencari suatu hal di dalam Wikipedia maupun Wikidata, kita tinggal mengetik sesuatu di dalam kotak pencarian ini. Dan di bagian paling utama sini adalah uh, halaman utama uh, yang memuat informasi-informasi paling penting terkait dengan proyek wiki tersebut. Di sini kita bisa lihat ya statistiknya. Jadi kalau Wikipedia itu saat ini sudah ada 587.540 artikel dalam bahasa Indonesia. Kalau di wiki data, nah kita lihat ya, di wiki data itu ada 94 juta 231.142 butir data). Nah, nilai ini barangkali akan berbeda ya. Jadi, saat teman-teman buka, kemungkinan besar nilainya sudah bertambah gitu. karena proyek ini dapat disunting oleh siapa saja. Apalagi sih hal yang berbeda? Nah, kita lihat ya, di sini ada tulisannya artikel. Ya. Kalau di Wikidata yang kita bicarakan itu adalah 94 juta butir data. Lalu apalagi yang berbeda di sini ada tulisan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita tahu ya setiap Wikipedia itu uh, ada bahasa-bahasanya sendiri. Gitu. Misalnya ada Wikipedia bahasa Inggris, ada Wikipedia bahasa Indonesia, Wikipedia bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan sebagainya. Nah. Kalau di Wikidata itu tidak ada, jadi Wikidata itu adalah proyek multibahasa. Jadi semua bahasa Indonesia itu, semua bahasa yang ada di dunia itu masuknya ke dalam Wikidata. Dan Wikidata itu adalah sebuah basis pengetahuan terbuka ya, yang dapat disunting oleh semua orang. Oke, nah di sini kita lihat tampilan utamanya masih dalam bahasa Inggris ya. Kita bisa menggantinya ke dalam bahasa Indonesia, tapi Uh, sebelumnya kita harus masuk dulu ke dalam situsnya supaya kita bisa mengganti tampilan bahasanya nah, bagi teman-teman yang belum memiliki akun silakan klik uh, tulisan create account yang ada di sini lalu uh, masukkan nama pengguna serta kata sandi teman-teman dan di sini juga saya sarankan teman-teman memasukkan alamat surel atau alamat email supaya apabila teman-teman lupa mengenai nama pengguna maupun kata sandi, itu bisa dikembalikan teman-teman nah, juga harus tahu juga ya, kalau misalkan satu akun wiki itu bisa dipakai di seluruh proyek wiki. Jadi kalau teman-teman udah bikin akun di wikidata atau teman-teman sebelumnya sudah punya akun di wikipedia, maka silakan masuk ke dalam situs uh, wikidata menggunakan akun teman-teman tersebut. Gitu. Jadi kalau teman-teman belum punya akun wiki sama sekali, silakan buat di sini. Kalau misalkan sudah ada, langsung saja kita klik bagian login di sebelah sini. Sini saya akan masuk ke dalam wiki data. Oke, okay. nah sekarang teman-teman bisa lihat ya tampilannya sudah berganti ke dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan teman-teman mau ganti ke bahasa lainnya, itu silakan klik bahasa yang di Paling atas ini ya, bisa diganti ke dalam bahasa daerah yang teman-teman bisa atau barangkali ada bahasa lain di dunia yang teman-teman uh, kuasai. Nah, itu juga bisa ya. Silakan dipilih. Di sini saya akan uh, lanjutkan berselancar dalam bahasa Indonesia. Nah. Oke, okay. uh, jadi sekarang kita sudah ada di Wikidata. Nah, teman-teman lihat ya uh, setelah saya masuk ke dalam Wikidata, Uh, jumlah butirnya sudah bertambah, ya. Jadi, juta, satu butir data. Oke, okay. nah sekarang uh, bagaimana sih caranya data tersebut di, uh, ditampilkan oleh Wikidata? Ya. Di sini, saya akan uh, masukkan uh, salah satu tokoh yang kita semua sama-sama tahu, yaitu Bapak Soekarno. Di sini kita lihat uh, di dalam kotak pencarian Wikidata, uh, Bapak Soekarno ini uh, tidak hanya satu ya, ternyata ada beberapa Soekarno yang ada di Indonesia. Jadi uh, ada pemeran laki-laki yang bernama Soekarno M. Nur, ada juga film yang berjudul Soekarno Indonesia Merdeka, maupun uh, ada juga Bapak Soekarno Joyo Negoro, itu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kedua. Nah, Uh, di sini uh, adalah data-data uh, terkait Soekarno yang ada di Wikidata. Bagaimana dengan Wikipedia? Jadi kalau di Wikipedia, di sini saya ketik ya, Soekarno. Okay. Sekarang mari kita bandingkan tampilannya. Kalau di Wikipedia, itu uh, berupa artikel ya, teman-teman. Jadi uh, di sini itu ada penjelasannya. Jadi uh, Soekarno uh, adalah Presiden pertama Republik Indonesia, seperti itu. Lalu diterangkan uh, mengenai uh, latar belakangnya Soekarno, lalu kiprah politik beliau seperti apa, uh, kehidupannya seperti apa, nah, itu semua tercantum di dalam artikel Wikipedia. Nah, di sebelah kanan sini ada yang namanya kotak info. Nah kotak info ini memuat data-data penting terkait dengan Soekarno. Sekarang kita bandingkan ya dengan wiki Kalau teman-teman lihat di wiki data, uh, ini tampilannya berbeda dengan Wikipedia. Jadi kalau kita scroll ke bawah, ya tidak ada penjelasan ya, tidak ada kata-kata uh, manusia di sini. Maksudnya adalah tidak ada Kalimat jadi semuanya itu bentuknya hanya butir-butir data seperti itu. Bandingkan dengan artikel Wikipedia yang disini membuat informasi yang sangat banyak. Nah, lalu kalau misalkan nih, kan kita sudah ada ya informasi di dalam Wikipedia. Kenapa sih kita masih butuh Wikidata, itu toh Informasinya sudah ada di dalam Wikipedia. Jadi begini teman-teman, uh, informasi di dalam Wikipedia ini hanya bisa dipahami oleh manusia. Dan terlebih lagi, informasi di dalam Wikipedia Bahasa Indonesia hanya bisa dipahami oleh orang Indonesia saja. Jadi orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu tidak paham nih uh, apa sih isi artikel di dalam Wikipedia Bahasa Indonesia. Nah, sekarang teman-teman bayangkan ya, kan ada begitu banyak Wikipedia di dunia ini. Jadi, ada Wikipedia Bahasa Indonesia, ada Wikipedia Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Minang, Bahasa Batak, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa dipahami oleh orang yang bisa membaca dalam bahasa tersebut. Gitu. Nah, kita... Artinya adalah kalau saya tidak bisa baca bahasa Indonesia, saya jadi tidak paham informasi di sini. Jadi informasi di sini menjadi tidak berguna bagi saya. Atau saya membutuhkan usaha tambahan, yakni saya harus menerjemahkan informasi di sini terlebih dahulu supaya saya bisa paham. Begitu. Itu dari sisi manusianya. Lalu dari sisi yang kedua, dari sisi mesin. teman-teman nah, bayangkan ya, kalau misalkan teman-teman itu punya komputer, terus komputer teman-teman itu disuruh memahami uh, tentang Bapak Soekarno ini, gitu ya. Bagaimana cara dia memahaminya? Itu sangat sulit. Kenapa? Uh, karena informasi di Wikipedia itu berupa teks dalam bahasa manusia. Nah, komputer, komputer itu kan tidak bisa berbahasa Indonesia, ya. Uh, dia itu harus melakukan uh, pemrosesan ekstra terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, kalau komputer... Melihat ini, ya, ini hanya kumpulan teks saja, jadi dia tuh nggak bisa membedakan antara e, kata. Misalkan di sini ada kalimat, ya, "ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto" seperti itu. Nah, kalau kita manusia membacanya, e, kita langsung paham nih, "iya, di sini adalah Soekarno", lalu "sekolah pertama di Tulung Agung hingga akhirnya pindah ke Mojokerto". Mojokerto adalah kota itu, kita paham. Tapi kalau komputer... Bagi komputer itu tidak ada bedanya ya membaca uh, kalimat yang ini ya dengan uh, kalimat bawahnya gitu karena bagi komputer dua-duanya itu uh, merupakan uh, susunan string text saja ya jadi string itu kumpulan karakter-karakter saja gitu supaya komputer bisa paham kita harus melakukan pemrosesan lanjutan uh, yang dikenal dengan uh, nama NLP gitu ya dan itu uh, sangat sulit karena kita harus melakukan atau mengajarkan kembali ke komputer kalau misalkan ini loh maksudnya subjek ini loh predikat dan lain sebagainya begitu nah, Oleh karena itu ya uh, jadi uh, kita tahu nih kalau uh, Wikipedia itu informasinya banyak ya tapi terkendala di satu uh, bahasanya itu tidak uh, tidak universal dan yang kedua komputer susah mengekstrak datanya. Itulah kenapa akhirnya kita memiliki wiki data. Nah, wiki data di sini dibuat secara khusus supaya uh, semua orang di dunia itu bisa menambahkan informasi di dalamnya. Tuh. Dan juga, kalau teman-teman lihat di dalam wiki data ini, uh, di sini juga informasinya disajikan dengan cara yang sangat ramah untuk komputer. Bagaimana cara yang ramah itu? Nah, di sini uh, saya ajak teman-teman untuk lihat uh, secara garis besar, ya. Di sini formatnya itu seperti sebuah formulir ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah isi formulir, misalkan nama Raisa, tempat tanggal lahir, lalu alamat, apalagi misalnya jenis kelamin, keluarga negaraan seperti itu. Nah bentuk seperti ini sangat disukai oleh komputer begitu, karena semua informasi di dalamnya itu terkait dengan kategori datanya. <tuh> kalau di wikipedia sebenarnya inisiasi ini sudah sedikit ada ya jadi strukturnya itu sebenarnya ada nih di dalam sini gitu, di dalam kotak info nah tapi menyunting kotak info ini sulit jadi kotak info ini hanya bisa disunting kalau teman-teman itu paham soal sintaks wiki gitu dan ini untuk memperbarunya juga susah karena harus diperbarui secara manual Nah, akhirnya dibentuklah Wikidata di mana baik manusia maupun komputer dapat memperbarui data di dalamnya dengan sangat mudah. Sekarang saya akan menjelaskan ya tentang uh, halaman ini. Nah kalau di Wikipedia kita punya artikel, kalau di Wikidata kita punya butir data. Jadi sekarang ini kita ada di halaman butir data tentang Soekarno. Apalagi sih yang berbeda? Nah kalau di Wikipedia di sini kita lihat ya. Di bagian uh, URL di sini ada tulisannya: ide Wikipedia, ORG, wiki, garis miring, Soekarno. Ya. Tapi, kalau di wikidata, seperti apa? Nah, wiki garis miring, wiki, garis miring, Q76127, ya. bukan garis miring, wiki, garis miring Soekarno. Gitu. <tuh> nah, uh, kenapa begitu? Nah, inilah hal yang membedakan antara wikidata dan Wikipedia. Kalau di Wiki Data di sini, itu uh, adalah hal yang dinamakan QID. QID ini seperti KTP, teman-teman. Jadi, kalau kita uh, manusia, kita punya nomor KTP ya yang bisa membedakan antara satu orang dan orang lainnya. Jadi, misalkan gini: nama saya Raisa, lalu tetangga saya ada lagi yang namanya Raisa juga, yang membedakan kita berdua di atas data, ya, uh, di atas kertas gitu ya. Uh, adalah nomor KTP saya dan Raisa yang merupakan tetangga saya. Gitu. Begitu juga di Wikidata. Jadi uh, di Wikidata, label itu tidak dijadikan pembeda. ya. Tapi yang dijadikan pembeda itu adalah QID. Dan QID di sini itu sifatnya unik, teman-teman. Jadi kalau ada Soekarno lainnya di dunia ini, ya, yang namanya sama persis dengan Bung Karno, tapi dia itu orang yang berbeda maka dia itu akan memiliki QID yang berbeda pula gitu jadi kalau di suatu waktu nanti ada Soekarno yang merupakan misalnya merupakan aktor bernama Soekarno nah maka dia itu pasti punya QID yang berbeda dengan Bapak Soekarno seperti itu <tuh> Bapak Soekarno yang merupakan presidennya Sekarang kita langsung saja ke uh, struktur data di dalam wikidata. Jadi uh, pertama kita punya label, lalu kita punya QID. ya. Dan di sini ada yang namanya deskripsi atau pemerian. Ya. Jadi deskripsi di sini adalah uh, keterangan singkat tentang suatu butir data. Gitu. Jadi ini adalah keterangan yang membedakan antara butir data satu dan butir data yang lainnya. Gitu. Jadi kalau Soekarno yang merupakan presiden. lalu kita punya butir data lain yang labelnya sama-sama Soekarno tapi keterangannya pasti bukan presiden yang pertama ya. tapi bisa saja keterangannya adalah uh, adalah uh, tokoh uh, atlet misalkan seperti itu. lalu uh, selain uh, deskripsi di sini juga ada Uh, tulisan juga dikenal sebagai, ya. jadi di sini adalah alias-alias uh, yang dimiliki oleh suatu butir tersebut. Jadi kita tahu kalau uh, Bapak Soekarno ini uh, juga dikenal dengan nama Bung Karno, dengan nama Kusno, dengan nama Bapak Karno, gitu. Proklamator dan sebagainya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat kalau ada berbagai macam bahasa yang ada di Wikidata. Nah. Di sini misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jawa, Madura, dan bahasa Sunda. Teman-teman bisa lihat ya, kalau di bahasa Jepang, maka tulisan soekarno menggunakan huruf katakana. Dan di sini di deskripsinya menggunakan aksara gabungan antara katakana, hiragana, dan kanji. Jadi orang Jepang yang membuka artikel ini, Ah, sorry Orang Jepang yang membuka butir data ini, dia dapat langsung paham kalau ini adalah butir data tentang Soekarno sebagai presiden Indonesia. Kita juga bisa lihat ya bahasa lain apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam uji data. Kita lihat di sini ya, teman-teman lihat. Dalam itu banyak bahasa di dunia, itu masuk ke dalam uji data. Lalu selanjutnya, di bagian sini ada yang namanya pernyataan nah pernyataan di sini memuat informasi-informasi yang ada di dalam wiki data jadi pernyataan ini yang tadi saya bilang ya bagiannya itu seperti formulir nah di sebelah kiri sini namanya adalah atribut di sebelah kanan adalah nilai data di dalam wiki data selalu dinyatakan dalam triplet butir atribut nilai jadi di sini butirnya adalah Soekarno atributnya adalah dan nilainya adalah manusia. Jadi cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah Soekarno adalah manusia. Soekarno gambar ini. Ya. Soekarno jenis kelamin atau gender laki-laki. Soekarno kuarga negaraan Indonesia. Jadi seperti itu selalu ada triplet uh, butir atribut dan nilai. Nah. <tuh> di sini kita lihat ya ada atribut yang sangat-sangat uh, kesannya itu trivial sekali gitu ya uh, kenapa sih harus ditulis Soekarno adalah manusia toh kita tahu Soekarno itu manusia gitu ya nah kenapa di sini ditulis begitu karena manusia tahu ya uh, bagi kita kita sudah kenal bapak Soekarno kita tahu kalau bapak Soekarno adalah manusia tapi di dalam Wikidata karena Wikidata memuat begitu banyak butir tentang begitu banyak hal maka Perlu ada pernyataan adalah manusia, supaya wikidata itu tahu kalau uh, yang dimaksud dengan Soekarno di sini, Soekarno yang merupakan manusia. Bisa jadi di masa depan, ya ada yang bikin film uh, yang judulnya itu Soekarno. Nah, kalau film, maka isinya Soekarno adalah film, seperti itu. Jadi itulah kenapa hal seperti ini, ya walaupun bagi kita itu sederhana, tapi sangat penting. Ini sangat bermanfaat bagi komputer dalam mencari suatu hal begitu karena ada 92 juta data ya di dalam wiki data kalau mereka harus beri satu-satu jadi uh, kan tidak cuma data manusia saja yang ada di wiki data tapi juga di wiki data itu ada data tentang tempat, data tentang museum data tentang spesies data tentang kata-kata uh, jadi sangat banyak ya. jadi ini memudahkan komputer untuk mengenali tentang uh, subjek uh, butir tersebut Lalu, di sini ada gambar. Nah, gambar yang ada di sini itu didapat dari uh, salah satu proyek Wikimedia lainnya, yaitu Wikimedia Commons. Jadi, kalau teman-teman klik kanan di sini, ya kita buka di tab baru. Nah, ini uh, adalah foto Presiden Soekarno yang ada di situs Wikimedia Commons. Nah, Wikimedia Commons ini memuat begitu banyak berkas-berkas, uh, baik berupa berkas. Citra, ya, atau gambar, berkas video, berkas audio, dan lain sebagainya. Dan uh, di sini, uh, lisensinya itu adalah uh, domain publik, ya. Jadi, dapat digunakan oleh siapa saja selama memenuhi peraturan yang berlaku. <tuh> Oke, okay. lalu kita balik lagi ke sini. Di sini uh, ada lagi, ya, jenis kelaminnya, laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia dan di sini ada dua ya Hindia Belanda. Jadi sebelum Indonesia merdeka, di sini dituliskan beliau adalah orang Hindia Belanda. Nah di Wikidata itu memungkinkan kita untuk memasukkan uh, dua nilai di dalam satu pernyataan ya dua atau lebih nilai. Jadi kalau memang ada orang yang keluarga negaranya itu ganda, nah atau uh, ada banyak ya, nah itu bisa dimasukkan semua ke dalam Wikidata seperti itu di sini ada hal lainnya ya nama dalam bahasa asli nah, teman-teman juga lihat ya kalau misalkan uh, yang ada di sini itu ada yang berupa uh, biru ya biru itu artinya bisa diklik jadi kalau teman-teman klik ini laki-laki nah, di sini teman-teman klik maka akan masuk ke dalam butir tentang laki-laki jadi kalau teman-teman nggak paham tentang isian uh, mengenai data uh, dari isian dari nilai yang ada pada sebuah butir, teman-teman klik aja ya. Nanti akan ada penjelasannya. Uh, itu maksudnya apa sih? Begitu. Nah, seperti ini, misalkan keluarga negara Indonesia, maka ini akan uh, membawa kita ke butir tentang negara Indonesia. Tapi ada juga ya yang tidak bisa diklik, misalnya ini nama dalam bahasa asli, nah nama dalam bahasa Indonesia. Ini bentuknya itu string ya, teman-teman. Jadi string, lalu di sini ada penjelasannya string ini dalam bahasa apa. Jadi di sini Soekarno dalam bahasa Indonesia. Lalu nama lahirnya beliau siapa? Kusno Sosro Di dalam bahasa Jawa. Di sini ada tanggal lahir. Tanggal lahir juga merupakan string tanggal ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, oke. Okay. Di sini uh, ada yang namanya itu tanggal kematian. Nah, lalu kalau teman-teman perhatikan di sini selain uh, berupa string, ya uh, string tanggal, di bawahnya sini ada penjelasan tambahan. nah Penjelasan tambahan ini namanya adalah penjelas. Gitu. Penjelas ini fungsinya adalah menambahkan konteks ke dalam uh, suatu data yang ada di dalam wiki data. Gitu. Jadi di sini dijelaskan kalau... Kapan beliau meninggal dan dalam zona waktu apa? Lalu di sini ada data-data tentang pasangan beliau, ya. Jadi di sini juga ada penjelasnya ya. Bermula sejak kapan dan berakhir pada kapan? Nah, penjelas itu juga. Sama seperti tadi ya, isinya itu adalah pasangan atribut dan nilai. Jadi ini adalah atribut, ini adalah nilainya. Oke. Lalu apalagi sih hal yang penting dari Wikidata? Nah, dari Wikidata teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang namanya rujukan, gitu ya. Nah, rujukannya itu eh, ada di bawah sini ya, jadi kita bisa klik e, rujukannya itu apa. Nah, misalkan ini ya jenis kelamin atau gender. Nah, rujukannya itu e, berdasarkan apa sih? Nah, ini berdasarkan e, situs virtual international authority file gitu. atau berdasarkan sumber berkas otoritas terpadu yang diakses pada tanggal sekian. Nah, rujukan ini fungsinya adalah untuk menambah atau... Memberikan uh, penjelasan bahwa data yang ada di Wikidata ini uh, dapat uh, diverifikasi kebenarannya berdasarkan rujukan tersebut. Begitu. Karena di Wikidata ini datanya bisa disunting oleh siapa saja, sehingga uh, semakin banyak rujukannya, maka akan semakin baik. Terutama untuk butir-butir uh, data yang uh, konteksnya itu uh, kontroversial ya uh, atau uh, sangat penting, misalnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir Soekarno, 6 Juni 1901. Itu berdasarkan apa sih? Nah, itu harus ada tuh rujukannya. Dan rujukan di sini juga sama seperti tadi, selalu uh, berada uh, dalam bentuk uh, pasangan, atribut, dan nilai. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tanda uh, bendera ya. Nah, kalau tanda bendera di sini, maksudnya apa? di sini menandakan bahwa ini butuh rujukan. jadi di sini ada orang yang mengisi bahwasannya kondisi kematian Soekarno itu disebabkan karena sebab alami. itu dari Wikidata secara otomatis akan memunculkan flag ya atau bendera seperti ini. nah ini adalah saran. nah saran ini menandakan bahwa ketika kita memasukkan data tentang kondisi kematian kita harus menambahkan rujukan. jadi tidak bisa semua orang saling menambahkan saja gitu. Wikidata memberikan Uh, bendera. Jadi supaya orang yang membaca tentang hal ini itu paham kalau ini belum ada rujukannya. Seperti itu. <tuh> Tapi bisa dilihat ya kalau tidak semua hal yang uh, yang belum memiliki rujukan itu ada tanda pagar, ada tanda benderanya. Jadi yang ada tanda benderanya itu adalah hal yang dianggap oleh Wikidata sangat penting dan sangat membutuhkan rujukan. Gitu. Kalau hal seperti ini, misalnya eh, misalnya bagian murid dari gitu ya, itu ya, tidak apa-apa, tidak ada rujukan, gitu. tidak ada tanda eh, bendera. Nah, di sini juga ada pewatas lainnya ya. Jadi, apabila ada nilai-nilai yang sifatnya itu konflik, nah, itu juga Wikidata akan memberikan pemberitahuan kepada pengguna. Lalu, apalagi sih hal yang menarik dari sini? Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini juga ada tulisan sunting. Sunting di sini artinya kita bisa langsung uh, menambahkan data ke dalam Wikidata. Jadi, kalau teman-teman itu... Uh, punya misalkan ya teman-teman punya data tinggi Soekarno uh, uh, berdasarkan suatu situs rujukan, teman-teman gitu. bisa nih silahkan klik bagian tambah nilai, lalu masukkan nilai yang teman-teman uh, ingin isi, seperti itu. Atau misalkan menurut teman-teman, 1,92 ini nilainya salah, nah itu bisa langsung disunting saja, jadi ini diklik sunting. nah teman-teman juga harus perhatikan ketika teman-teman menyunting jangan sampai suntingan teman-teman itu malah merusak data yang ada itu jadi selalu pastikan suntingan yang kita buat itu adalah suntingan yang uh, bersifat kontributif ya terhadap wiki data ini karena wiki data adalah proyek terbuka yang bisa disunting siapa saja gitu jadi ini adalah rumah yang harus sama-sama kita jaga. Di bawah sini ada yang namanya penanda nih, teman-teman. Apa sih penanda itu? Nah, penanda itu adalah eh, yang menghubungkan antara Wikidata dengan basis data lainnya yang ada di dunia. Sebagai contoh di sini ya, penanda VIAF. Ini kalau kita klik ya, bagian ini, saya buka ya di tab baru. Ini akan menghubungkan saya ke situs VIAF.org. Nah, di sini uh, adalah situs Spiritual International uh, Authority File, dan di sini memuat data tentang Soekarno juga. gitu Di sini ada banyak ya, jadi data di data itu tidak berdiri sendiri. data itu berusaha menghubungkan berbagai macam basis data yang ada di dunia. seperti itu ya di sini juga ada penanda ke ensiklopedia Britannica online misalnya jadi kalau teman-teman klik ini akan menghubungkan uh, ke situs uh, ensiklopedia Britannica artikel tentang Soekarno jadi tokoh yang sama itu ditautkan di dalam Wikidata dan ada begitu banyak ya tautan luarnya itulah kenapa uh, Wikidata ini memang uh, bisa dibilang merupakan sebuah ya untuk data bertaut terbuka. Gitu. Jadi ini adalah gudangnya. Gitu. Apakah Wikidata merupakan sumber data? Bukan ya, teman-teman. Jadi Wikidata itu bukan sumber. Jadi di Wikidata kita itu tidak ada kegiatan uh, kegiatan memproduksi data, ya, tapi kita itu hanya uh, menyalin data dari sumber-sumber yang sudah terverifikasi sebelumnya. Lalu kita masukkan ke dalam Wikidata. nah di sebelah kanan sini ada pranala-pranala uh, interwiki ya pranala interwiki artinya adalah pranala menuju proyek-proyek wiki lainnya di sini misalnya kalau saya klik ya di sini adalah artikel uh, Soekarno yang ada di dalam Wikipedia bahasa Aceh ya masih sedikit ya karena penyunting di Wikipedia bahasa Aceh masih sedikit kita bisa lihat ya, dan dari sini teman-teman juga bisa membandingkan uh, bahwa tiap-tiap Wikipedia itu uh, tentunya uh, memiliki uh, tingkat kelengkapan yang berbeda-beda karena Wikipedia itu sangat bergantung kepada penyunting dalam bahasa tersebut. Gitu. Di sini, misalkan uh, mau buka yang bahasa Korea, ya, di sini juga bisa. Gitu. Ini adalah artikel tentang Soekarno dalam Wikipedia bahasa Korea. Nah, di sini uh, ada peran alam menuju proyek wiki lainnya. Jadi, ada Wiki News uh, Bahasa Rusia, lalu ada Wiki Kuat yang memuat kutipan-kutipan dari Soekarno uh, yang ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi, uh, kurang lebih seperti itu uh, tentang Wiki Data. Uh, saya juga perlu memberitahukan kepada teman-teman uh, bahwa data-data di Wikidata ini uh, tersedia dalam lisensi CC0, ya, CC0, Creative Commons 0, uh, di mana uh, artinya teman-teman itu bebas untuk uh, menggunakan, uh, membagikan, uh, mengubah, uh, dan sebagainya di proyek ini ya bahkan tanpa teman-teman itu harus meminta izin terlebih dahulu itu jadi memang dibebaskan sebebas mungkin tapi tentunya saya harap teman-teman yang menggunakan wiki data ini menggunakannya dengan niat baik ya, tentunya dengan tidak merusak juga karena Wikidata data ini adalah proyek bersama seperti itu Oke, okay. ya, begitu saja pengantar Wikidata kali ini. Uh, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton hingga akhir. Untuk selanjutnya, uh, silakan tunggu sesi uh, kedua dari serial Kenali Wikidata. Terima kasih banyak.